Ini hewan apa ini? Jerapah. Uh, eh mana lagi? Ini apa ini yang kecil ini? Gajah. Gajah. Itu apa itu? Nata. Badak. Pinter. Coba berdiriin lagi. Balap lagi. Gimana balapnya? Ini hewan apa ini? Nenek. singa, Nenek. ini, embe, ini, gajah, gajah. ini, Oba. beruang, ini apa ini, Gaya. buaya, ya. ini, gajah. apa ini, gajah. eh macan tuh, ya. Tutup Capek habis dari mana? Kakak Aduh capek habis beres-beres, ya Oh iya.